Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abu Mudi Mudir Lembaga Pendidikan Islam Mahadal Ulum Denia Islamiah Masjid Raya Samalanga Pasien COVID-19 Aceh ke-151 Dari total sekarang sudah mencapai 415 orang Hingga hari ini 11 Agustus 2019 Alhamdulillah Atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doa yang tulus tidak henti-hentinya Dari semua masyarakat Saya sudah Dibolehkan pulang dari Ruangan isolasi RA Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Bandar Aceh Dan melanjutkan masa isolasi mandiri Hingga 2 minggu ke depan Dengan protokol kesehatan yang ketat Wabah COVID-19 ini Nyata adanya Apa yang saya alami Sejak hari pertama Bukan sebuah perkayasa Gejala lemah pusing dan penurunan nafsu makan adalah salah satu dari gejala yang mengarah kepada Covid-19 pada orang diabetes dites seperti saya. Begitulah yang dokter ahli jelaskan. Saya telah mengikuti anjuran dokter dan ini sebuah wujud ikhtiar terbaik yang harus kita jalani saat kita dinyatakan positif Covid-19 oleh dokter ahli bukan menghindari mencari dari kesalahan ataupun mencari pembenaran. Hal demikian akan mengganggu kinerja dokter dan pemerintah dalam menekan angka penularan wabah pandemi ini. Terima kasih untuk bantuan dan perhatian pemerintah Aceh yang telah secara baik memonitor perkembangan saya 24 jam sehari selama ini dan seluruh tim satuan tugas Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Terima kasih atas kerja keras tim dokter yang mengenangani dan petugas kesehatan yang merawat saya selama ini. Juga atas doa dan dukungan keluarga, sahabat, kerabat dan masyarakat semuanya tak lupa. Juga kepada mereka-mereka mereka yang selalu berada di samping saya Dan yang mendoakan akan saya selama ini Terakhir saya berpesan pandemi ini jangan dianggap remeh Protokol kesehatan jangan diabaikan Semuanya demi kemaslahan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh